Selamat pagi, teruna. Apa kabarnya kalian? Kakak berharap kalian baik-baik saja dan kita sudah bangun, kita sudah mendapat berkat Tuhan. Yuk, sebelum kita beraktivitas, mari kita renungkan firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan untuk hari ini? Sebelum kita berdoa, kita siapkan yuk bacaan kita di pagi hari ini di Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kakak ulangi, Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkatmu yang tak pernah habis dalam hidup kami, semua kesempatan-kesempatan yang engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memohon ampun atas hal dosa kami jika masih ada hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Saat ini Tuhan, Tolong kami berikan hikmat kami agar kami paham akan apa yang kami baca dari firmanmu. Dan kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami bisa berlakukan apa yang kami pahami ini dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih khusus di hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimius, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak dari Timius duduk di pinggir jalan.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 Imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya Demikian firman Tuhan Judul Renungan Pagi ini adalah Berteriaklah Yesus mendengarmu Sobat Runa pada bacaan hari ini Kita mengetahui bagaimana Bartimeus Berjuang untuk bertemu Dan disembuhkan oleh Yesus Ia berteriak dengan keras Tidak peduli orang-orang di sekitarnya menegur Dan menyuruh dia diam Ia terus berteriak Sampai Yesus menyuruh orang Untuk memanggil dia Dan menanyakan apa yang diharapkannya Untuk dilakukannya Bartimius mengatakan kepada Yesus bahwa Dia ingin sekali melihat Saat itu Bartimius bisa melihat dan Yesus mengatakan bahwa imannya yang telah menyelamatkannya Bagaimana kita melihat teks tersebut dalam konteks sekarang Apakah kita sudah berteriak memanggil nama Tuhan ketika sedang dalam permasalahan? Apakah kita sudah berteriak dalam doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan? Di dalam doa kita bisa mencurahkan segala yang ada di hati kepada Tuhan. Kristus mengajarkan kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pemasmur mengatakan bahwa ketika dia menanti-nantikan Tuhan, lalu dia menjenguknya dan mendengar teriaknya minta tolong. Jadi janganlah jemu berdoa. Berdoa dengan tekun. Adalah cara kita berkomunikasi dan mendapat pertolongannya Berdoa juga adalah tanda kebergantungan kita kepada Tuhan Karena segala sesuatu yang kita dapatkan semuanya berasal dari tangan Tuhan So, daripada kita curhat di medsos Lebih baik kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus mendengarkan curhat kita Bahkan Tuhan Yesus bisa memenuhi harapan yang kita inginkan seturut kehendaknya Karena dia murah hati Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk firmanmu di pagi hari ini Tolong kami Tuhan Mampukan kami Tuhan Untuk selalu berdoa kepadamu Dalam susah maupun senang Agar sungguh Tuhan kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami bisa nikmati, apapun itu semua berasal dari Tuhan. Dan biarkanlah kami berdoa memohon kepadamu setiap apa yang kami inginkan dalam hati hanya seturut dengan kehendakmu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus dengar doa kami. Amin. Sampai jumpa adik-adik, jangan lupa.